Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Ambedskor Set. Di video kali ini saya akan Mempraktekkan Atau mau Acara hari ini Mengadakan pemupukan ya Untuk pupuk Kali ini saya akan menggunakan bidadari. Bidadari sendiri adalah kalsium ya untuk pertumbuhan, mengandung kalsium plus boron dan anti jamur. Kalsium sendiri banyak sekali manfaatnya buat tanaman. Terutama untuk masa pertumbuhan batang daun. Oke, langsung saja. Untuk ukuran satu bak ini kita gunakan 5 atau 6 6 sendok makan lalu kita aduk-aduk supaya rata kurang coba kita, kita tambahin satu lagi ya. Di okay. <tuh> <tuh> <tuh> Nah, udah tercampur, Bidadari dari cukup murah kok. Cuman harga Rp30.000 per bungkus. Oke, mari kita lakukan pengocoran ya. kita lakukan pengocoran oke okay? nah, nanti kita lakukan pengocoran di bagian bawah ya akar ya langsung ke apa-apa karena ini sifatnya kalsium bukan garam yang seperti video sebelumnya Nanti cukupnya ya kalsium sendiri penggunaannya cukup sederhana sih untuk rutinitas penggunaannya itu seminggu sekali lah <tuh> untuk tekstur warna kalsium bidadari berwarna putih saat kita larutkan ke dalam air jadi ini fungsinya banyak untuk kalsium mencegah rontok dan sebagainya Silakan dicoba jika para sahabat mempunyai tanaman di kebun atau di ya di samping-samping rumah jadi saya mengaplikasikan Bagai jenis pupuk baik itu yang kemarin kan kita garam nanti micin pokoknya bumbu dapur masuk semua untuk takaran pengocoran dalam satu kayung ini tidak bagi menjadi satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh belas pohon Sebelas batang karena ini dalam masa pertumbuhan beda lagi kalau nanti udah masa pembuahan itu agak di, agak banyak lah agak dipanyakin untuk pengaplikasian dari bidara ini juga bisa dicampur dengan insektisida, fungisida juga bisa. Jadi kalau menurut saya gitu, cuman kan kadang orang beda cara, ada yang cuman kalsium aja. Nah, nanti untuk insek menyusul. Semua punya trik dan cara masing-masing Demikian tadi proses pengocoran cabe rawit dan tomat Di pagi hari ini Bagi yang suka dengan video ini monggo di subscribe, like, comment, and share teman-teman kalian Oke okay? ada notif saya kembali oke selamat berkebun dan semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh